bye bye bye bye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 untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Leslar Tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali Perjumpaan kita di pagi hari ini Ini keren banget persahabat ya Masya Allah lagu insan biasa Ini di cover oleh Tentunya beribka Tommy Gultom Dengan beribka Ayu Ginting Ini cover insan biasa Ini keren banget suaranya juga Masya Allah persahabat ya Insan biasa Memang selalu menjadi lagu andalan semua orang Selalu menjadi lagu yang fenomenal Bribka Tommy Gultom bersama Bribka Ayu Ginting persahabat Ini tentunya meng-cover lagu insan biasa Suara keduanya pun ini keren banget Masya Allah mudah-mudahan insan biasa selalu menjadi lagu yang sangat disenangi oleh semua orang Amin kita lihat juga persahabat ya diunggah Trading Entertainment kemarin mengunggah kembali momen saat launching lagu insan biasa kita simak persahabat ya beberapa momen dari Budalasi Kejora Kucu Adibal ada Pak Jonathan juga ada Pak Babi ini masya Allah luar biasa persahabat kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh admin Trading Entertainment Bukan cuma haru, karena akhirnya Lesti Kejora mengeluarkan karya baru. Tapi acara perilisan single insan biasa ini jadi momen temu kangen bersama official Lesti Lovers Indonesia. Official Lestlar Lovers Indonesia. Semoga tawa dan bahagia ini bisa memberikan semangat baru bagi Lesti dan kalian semua. Amin, Masya Allah banget bersahabat melihat kekempakan dari fans, kita juga makin bangga. Semoga semakin solid untuk mensupport karya Lesti Kejara. Amin. Kemudian juga, persahabat selanjutnya, kita simak di sini ada tentunya momen lucu yang bikin kita ketawa, ngakak banget dengan aksi Papa Bilar saat hendak diwawancara. Papa Bilar saat mau diwawancara, kita lihat nih, Papa Bilar malah pakai helm persahabatnya. Pakai helm juga kebalik nih, ada aja kelakuan papa Bilar berdarah dia. ini masya allah banget nih papa Bilar pakai jurus gini Aduh masya allah. ini takut diwawancara oleh wartawan berdarah emang ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ngakak bahagia dengan aksi gesreknya papa b. masya allah. hingga komentar pun di sini banyak sekali diberikan. diantaranya dari akun Valenslar ada ada aja. Bolehlah pakai jurus gini, Bapak B, kalau ada one win katanya itu, Masya Allah. Mudah-mudahan saya terus untuk babi B, mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang yang tidak baik, dan selalu dikelilingi oleh orang baik. Amin. Doa baik, pastinya selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Berikutnya di disimak juga di postingannya ke Wisnu Aji menginformasikan Ini informasi kemarin diingatkan kembali untuk warga Konohayu ramaikan di kolom komentar nama Lesti Keciora bakal ada acara Mega Fashion Super Award 2023 ada 9 kategori nominasi juga persaba di Aji yang tersebut yang pertama kategori artis ter -mega Fashion berikutnya kategori artis ter Super Fashion yang ketiga kategori artis ter fashion Yang keempat kategori artis ter Yang kelima kategori artis couple ter-fashion Yang keenam itu kategori designer terfavorit, Yang ketujuh kategori make-up artis terfavorit. Yang kedelapan kategori health terfavorit Dan yang kesembilan itu kategori fotografer terfavorit Yuk sama-sama kita support dan dukung Bunda Lesti dan Papa B Metode penilaian penghargaan akan diberikan kepada vote like dan komentar terbanyak Tuh like sekarang juga bersabat ya dan komentar sebanyak mungkin Bukan hanya tentunya kategori yang 9, ada penambahan persahabat. Ini special nominasi tambahan kategori fanbester, mega suvar. Yuk kita ramaikan juga dengan tulis di kolom komentar lesti lovers dan lesti lovers persahabat. Semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan semakin kompak dan semakin solid. Dan tentunya persahabat di sini juga pasti begitu banyak pertanyaan. Apa sih Mega Fashion Show for Award 2023 yang tentunya diinformasikan oleh Kak Wisnu Aji? Mega Fashion Show for Award 2023 Ini adalah sebuah perayaan apresiasi untuk para seniman Indonesia Terutama semua yang sudah pernah bekerja sama Dan berkolaborasi dengan saya sepanjang karir saya dari 2015 Sampai dengan saat ini Di pekan tahun ke-8 Saya menjadi seorang fashion stylist dan juga kreatif director dengan segera hati saya mempersembahkan Mega Fashion Super Award 2023, akan ada 10 kategori nominasi, dan dalam nominasinya akan ada 15 orang yang akan di-vote nantinya oleh kalian semua para netizen. Dengan cara like dan komentar, siapa yang gak sabar nunggu detik-detik publish deretan nominasinya, isi kolom komentar ya, siapa jagoan kalian. Segera. Tuh, persahabat Mudah-mudahan, Bunda Lesti, bi teteh bisa masuk ya di nominasi tersebut. Berikutnya, para sahabat disimak juga di fasilinya. Lestari entertainment ini, masya Allah, makin bangga dengan keluarga kecil Leslar. Kali ini membuat kita kagum dan pastinya bangga kepada BBL yang sudah diajari berdoa. Masya Allah, ajarin abang yang doa buka puasa, katanya tuh. Mudah-mudahan juga vlog-vlog terbaru muncul, para kita selalu merindukan. Selalu menantikan kejutan yang akan disuguhkan oleh Leslar. Kita selalu mendukung yang terbaik apapun itu dari idola kesayangan kita. Mudah-mudahan sahabat kita mendapatkan judukan vitamin terbaru lainnya. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.